bertahun baru merayakannya dengan cara apa saya berpikir aja teman-teman untuk dikir sepanjang malam boleh apa enggak boleh enggak ada masalah saya kumpul di tengah jalan setelah itu saya niup terompet. saya pakai ini itu dan lain sebagainya. itu hukumnya bagaimana lah kalau yang seperti itu hukumnya kita harus hati-hati tradisi seperti itu bukan tradisinya orang soleh tradisi seperti itu bukan tradisinya orang-orang yang baik. Tapi tradisi seperti ini ada tradisinya orang-orang yang fasik. Orang-orang yang yang fasik. Ada enggak di tradisi itu imam masjid yang gabung di situ? Ada. Ada enggak pengasuh pondok pesantren gabung di situ? ada, yang gabung siapa? Artis. Iya kan? Orang-orang yang Anda enggak jelas agamanya gimana? Penting, nah, saya kasih tahu ada kejadian-kejadian ini dari saking pentingnya diceritakan di Kitab Ihya. Nabi Isa Alaihissalam itu pernah masuk ke satu kampung. Di kampung itu, lihat banyak jenazah, gitu, tergeletak. Nah, akhirnya, oleh Nabi Isa Alaihissalam berkata sama Hawarinya, "Mengatakan apa?" Ini mesti matinya sekaligus, karena kalau ini matinya itu berurutan, mesti bisa saling menguburkan. Tapi sekaligus mati, nggak ada yang sempat untuk saling menguburkan. Nah wawanya, Nabi Isa dibangkitkan dong. Salah satu kita pengen tahu sebabnya kenapa kita pengen ambil pelajaran. Nabi Isa mendapatkan petunjuk untuk tengah malam datang lagi ke sana. Setelah itu. Nabi Isa menyeru, "Wahai orang-orang penduduk Jasa, orang-orang penduduk Jasa, sekian lama akhirnya ada yang jawab." Saya tuh tanya, "Apa yang terjadi ini?" Dijawab, fi afiyah, wa asbahna fil hawiyah kita." Ini mati malam, tidur seneng, bangun tidur kita seakan udah di neraka. Semuanya kita ini penuh dengan api. nabi. Uh, kenapa? Kita dihukum sama Allah, kena azab. Setelah itu, Nabi Isa tanya lagi, kenapa kamu kok diazab sama Allah? Ya, karena dua kesalahan kita. Yang pertama, kita cinta sama dunia. Seperti apa cintamu sama dunia? Seperti cintanya anak kepada ibunya. Ibunya datang senang, ibunya pergi nangis. Cintanya bayi pada ibunya. Karena itu dihukum, ya. Yang kedua apa? Karena kami menaati ahli maksiat. Gaya hidup kami sama kayak gaya hidupnya orang yang ahli maksiat. Perilaku kami gak ada bedingin dengan orang yang bermaksiat. Cara berbicara kami persis kayak cara berbicaranya orang yang bermaksiat. Dua hal ini diatur sama Allah. Akhirnya kemudian, Ibu bisa nanya. ya sekarang pertanyaan berikutnya nih. Kenapa sekian banyak ini nggak ada yang jawab kok cuma kamu yang jawab? jawab sama orang tadi, ya saya ini memang berarti tidak ngikut apa yang mereka lakukan, tapi saya berada di tengah-tengah mereka, sehingga ketika mereka kena, saya juga kena. Terus gimana nasibmu sekarang? Saya ini sekarang kalau yang lainnya udah pakai satu pelana daripada api, syukur sama Allah. Saya ini ada di ujung jurang neraka. Saya enggak tahu saya akan tercebur ke neraka diazab atau saya akan selamat. Saya nggak tahu. Nasib saya masih tidak jelas. Kenapa? Yang tadi. Ambisi sama dunia dan yang kedua, gaya hidupnya taat dengan cara hidup orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekalipun kita jangan mikir secara fikih haram atau tidak, cuma itu gayanya siapa itu.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 Oh, oleh sebab itu maka kita jaga tidak ada cara lain kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir datang ke masjid itikaf eh, tidak ada Pak Ustad. habis isya tidur saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak kalau ada mau buat acara ada, ada. ah bagus datang hadir pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12, 1, etikap, salat tahajud pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Nah, bonceng. buat besar-besar stiker di motor. Seno to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spakbot belakang seno to bonceng. Di depan seno to drag Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan?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 akan tapi jika takblek akbar atau sebuah solawat diadakan di satu tempat untuk menghentikan kemaksiatan maka menjadi double pahalanya contoh kalau anda mengaji di sebuah tempat anda berpikir di masjid bagus ya kan akan tapi jika ternyata Anda pikirnya dipindah ke rumah karena di rumah ada orang bermaksiat. Karena Anda berpikir di rumah maka kemaksiatan di rumah berhenti, maka lebih baik anda di rumah berbahan. agar maksiat ber berhenti. berhenti. Ini cara memahaminya. Gini loh ya kalau Anda saya kasih koidah Kalau memandang orang jangan memandang dengan negatif dulur kebencian. Kalau memandang dengan kebencian semua akan tetap tafsiri mana kebencian. Keben kebencian. Siapa yang melarang kita takbir akbar? Kalau pas pasbak akbar diadakan pas bertepatan di malam Kemaksiatan terjadi pada mereka Mana ada larangan Justru dihimbau kalau bisa kita hentikan Agar kemungkaran tidak ter ter ter terjadi Misalnya ada budaya kemaksiatan Di sebuah tempat Di hari tertentu Anggap saja malam ahad adalah malam hurah huranya Anak-anak muda di sebuah tempat Apakah dilarang kita mengadakan acara Mata Black Akbar Di malam ahad tersebut Tentu tidak Apalagi jika punya makna Menghentikan kemaksiatan, berarti pahalanya berganda-ganda ya, ya. Yang nggak benar adalah kita mengikut membesarkan syiar mereka Syiar mereka kan jelas Kembang api yang dinyalakan, kemudian hura-hura dan sebagainya Kita tidak melakukan syiar, bahkan kita tidak ada hubungannya dengan syiar itu Dan kita juga mengadakan takbir akbar setiap permasalahan mereka Kalau orang memandang Anda dengan kebencian, ya kan? Ya. Oh, jangankan takbalik akbar di hari, hari yang lainnya pun akan anda akan dicaci Kenapa gak ada takbalik akbar? Pergantian tahun hanya mengantarkan pada capaian-capaian baru kita apakah semakin baik dalam pandangan Allah atau tidak. Tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, esok lebih baik daripada tahun yang kemarinnya dan seterusnya seterusnya. Karena itu saya sarankan pada kita semua mulai malam ini mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini di Jumat ini kita harus punya nilai-nilai dan fisik kebaikan beda dari sebelum-sebelumnya. Maka saya sarankan kalau ada yang mengatakan tahun baru, saya sarankan tolong, mulai tahun ini tinggalkan yang tidak bermanfaat. Bangsa kita butuh perubahan, bangsa kita butuh dorongan-dorongan semangat kebaikan. Saya juga mengajak bagi para stakeholder pemerintahan, para pemimpin, pejabat dan sebagainya, daripada membuang-buang uang pada acara-acara yang tidak penting, mari bantu negeri kita untuk berkembang lebih baik. Kita menyadari bahwa bangsa kita banyak kekurangannya, ada yang masih lapar, ada sekolah, ada fasilitas belum terbangun daripada digunakan pada hal-hal yang tidak penting, kenapa kita tidak arahkan dan bersinergi dengan masyarakat, mendapatkan nilai kebaikan itu. Karena itu, mbak, ibu, mari kita dorong dengan doa, kemudian kita tunjukkan dari arus bawah, untuk menampilkan kebaikan-kebaikan, yang dengan itu, insya Allah, memberikan manfaat untuk semua. Dan itu akan kita mulai malam ini, malam perubahan, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk doa bagi bangsa kita, dan dengan izin Allah SWT, kita akan merubah diri kita selaku muslim Dengan cara mengembalikan kehidupan dan peribadi kita Pada tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap mudah-mudahan Janji Allah di Quran surah ketujuh al An'am Ayat 96 Kita ikhtiarkan malam ini Dan sedikit demi sedikit kita akan dapatkan InsyaAllah janji yang dimaksudkan Allah berfirman Walau anna ahlul Quran Amanu wa attaqaw La fatahna alayhim barakatim minas samai wal-ard kalau Allah penduduk negeri itu Satu penduduk negeri Bukan hanya satu dua orang Semuanya tergerak Amanu Untuk beriman pada Allah SWT Yakin dengan Allah Kemudian setelah dia beriman Wattakaw Dia tingkatkan takwanya kepada Allah SWT Alhamdulillah teman-teman Malam ini Dari dua syarat yang disebutkan Iman dan takwa Kita insya Allah sudah punya yang pertama Amanu Kita beriman pada Allah SWT Kita tinggal buktikan yang kedua Wattakawu dan mereka tingkatkan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan janji Allah dalam Al-Quran. La fatahna alaihim barakatim minas semai wal ar. La fatahna. Allah bisa mengatakan kalimat fatahna. Tapi menggunakan lam. Yang pernah kita bahas di pertemuan lalu. Tauqid. Yang meyakinkan. Supaya kita enggak ragu. Kata Allah saya pastikan. La fatahna. Pasti saya akan buka. Seluruh pintu keberkahan. Barakatim minas semai wal ar. Dari langit, dari bumi. Bumi kita akan diberkahi dari Sabang sampai Meraukehnya. Bumi kita akan diberkahi dari darat, laut dan udaranya. Bahkan dari langit pun Allah katakan kami buka semua pintu keberkahan.